oke okay guys balik lagi di acnec di cc sainder lagi yang dimana sini kita lanjutkan lagi cc hydrionnya dan btw ini gua masih belum bisa sama sekali dan gua coba-coba lagi lah nanti tuh ya ini ini susah banget cuy ini parah banget ini nah kita lanjutkan lagi dan risiko yang gua ambil adalah seperti ini oke okay langsung saja dan operator yang gua gunakan adalah ini dan btw ini mapnya ini map ini cuy aduh aduh permanen di cuci Pirate dong ketemu lagi dengan ini mapnya Hai operator yang gua gunakan ini seperti ini dan kita tidak memakai hijau kita makai eh uh, siapa ini namanya gua lupa dong Oh iya rosa ya kita pinjam dari mbak dreamy ya oke okay. terima kasih Berbaik gua nggak bisa challenge mode level 3 karena nggak mampu cuy itu defense kita berkurang 80% eh? buset dah 80 eh 90% itu dikurangi defense nya jadi gua nggak milih itu. oke okay, kita pakai ini Oke okay, kita lanjut pake ini Dan ini disini Tuh tuh tuh gini-gini aja ini sudah parah cuy Termin, termin, termin, term. Dari batu, dan ini kita pakai ini di sini demi saya. Oh ya, ini gua hampir lupa, cuy. Terus kita menggunakan ini di sini, curi ya, gua cepat Oke, okay, kita habiskan. Mungkin kita pakai lagi, gak usah lagi. Udah jauh di situ, dia. Oke, okay, kita pakai ini. Oh, ngilang kemana cuy? Mati atau gimana sih? lupa tuh mati atau gimana? 誰も bakal susah cuy. Kok dia Mencari Angelina, oke okay, mantap mantap, mantap nanti oke okay, mantap sekali. Ya, sepertinya men Ini oke, berarti uh, si Anu udah hilang tuh Ya, Nadan sudah hilang itu. di slayernya udah nggak ada berarti benaran -benar nih, oke okay, kita, hi, gak tahu, men, men, men, men, men, gak bagus nih men, <laughs> nyaris aja, oke okay, akhirnya bisa cuy, oke, okay, gua jadi bersemangat ini ya di cc pirate nya di in nanti ini. 勝利が<音楽><音楽><音楽><音楽>